Kita lanjut, Bapak Ibu, yang tadi kita mulai dari sini. Setelah masuk ke Gmail, klik tombol yang ini, lalu cari Drive, klik "Tunggu Sebentar". Nah, kita buka di sini. Atau yang tadi bisa dilanjutkan, yang tadi ini ya, yang tadi sudah dibuat bisa dilanjutkan. Nah, saya coba dari awal lagi. Nah, ini turun ke paling bawah. Nanti ada Google Form, ini diklik nah, ya. Nah, kita coba lagi dari awal. Nah, ini kita beri judul sesuai mapel masing-masing. Misal ya, soal PAT semester, oh maaf, kelas berapa ya? Kelas delapan, tahun pelajaran, itu dua puluh. Kalau sudah, untuk kolom pertama kita isi nama. Siswa ini kita buat short answer ya, seperti ini. Jangan lupa, ini diklik yang ini, kemudian tambahkan baru. Nah, ini juga diganti short answer tambahkan baru lagi sama ganti short answer nomor absen oke okay. oh, jangan lupa ya tadi ini nah, ini harus ditentang semua Nah. nah, sekarang kita buat baru lagi. <tuh> Masuk ke soal ya. Soal nomor satu. Caranya, nah misalkan ini soal yang dari sekolah yang udah ada pada bapak dan ibu. Jangan lupa ini dihapus dulu nomor dan pilihannya ini dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus dan ini juga dihapus jadi tugas pertama adalah menghapus nomor dan uh, huruf pada pilihan kita hapus dulu Nah, kalau sudah selesai, bapak ibu tinggal copy ini ya. Ini aja soal nomor satu, kita copy. Boleh klik kanan copy atau control V ya, copy, kemudian kita masuk ke soal nomor 1 Taruh di sini, di kolom paling atas. Nah untuk jawaban kita copy semua yang ini. Kita copy, kita copy, kemudian masuk lagi, klik di sini, paste. Nah selesai nomor satu sudah. Jangan lupa ini diklik. Kemudian setting dulu ya biar nanti semuanya juga tersetting limit quiz di klik make this a quiz kemudian save nah, maka akan muncul seperti ini ini soal pertama ya eee, <tuh> eee, misalkan jawabannya adalah C eee, maaf B udah klik B ini poin sesuai jumlah soal ya jumlah soal 50 berarti poinnya 2 Hai kemudian klik down selesai sekarang nomor 2 Hai nah, seperti ini Hai ya nomor 2 juga sama caranya Masuk ke soal, copy soalnya, kemudian dipaste di soal di sini. Di question selesai, copy jawaban, nah, copy kemudian dipaste kembali di sini. Nah, seperti tadi, klik di sini ya, jawabannya apa? Anggap dan poin jangan lupa ini poin di isi 2. Selesai. Nah, ini jangan lupa ini. Nah. Ya. Begitu seterusnya sampai dengan nomor 50. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal membagikan soal ini kepada siswa dengan cara klik tombol ini send ini ya diklik <tuh> kemudian klik gambaran T ini nah. ya klik ini sehingga alamatnya enggak terlalu panjang lalu copy hasil kopinya nanti dipastikan di sini kirim selesai ya jadi seperti itu, kalau masih belum paham silahkan diputar ulang kembali videonya ya, terima kasih.